Assalamualaikum, apa kabar sahabat Bunda? Jarak channel semua, semoga teman-teman semua sehat dan channelnya semakin berkembang. Terima kasih sekali yang sudah support channel Bunda. jara semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segalanya. Nah, di video ini, Bunda mau... Nah, di video kali ini, Bunda mau buang. Ini buah bidara, buah bidara Cina ya. Baru pertama kali ini makannya. Nah, gimana rasanya? Ikuti terus videonya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya ini agak keras Buahnya tuh Renyah ya pih ya Enggak seperti apel Rasanya manis Manis seperti buah apel, tapi beda rasanya. Ada bijinya, kulitnya keras jadi yang nggak suka bisa dikepas Ini banyak manfaatnya. Ini first time Thank you. ya Ini yang ke Manis banget rasanya. Aku lebih suka ini daripada apel. unik buahnya keras kulit kan Mm, enak banget, nah. jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ada yang tuas Biar tulis di komen di bawah Bye bye Salam sukses buat semua